pengen punya helm daily buat hari-hari halves tapi pengen harga under 1 jutaan tapi pengen yang tampilan kece biar nggak ya nggak di malnggak maluin lah kalau dipakai buat san mori kayak gitu ya kan jawabannya cuma satu ini dia RSV SV 300 oke jadi langsung aja kita buka kita lihat isinya kayak gimana sih helmnya cakep atau enggak kita keluarin dulu satu Anjay. jadi ini dia kita taruh dulu dusnya yang penting kan isinya bukan dusnya ini helmnya kita ambil dulu aksesorisnya ini aksesorisnya ini ada visornya ini ada spoilernya tapi kita buka dulu helmnya tarat manja ganteng enggak salah Sarang. kita sorongin terus Nah, jadi ini dia. Ini helm half face dari Arosvi, yaitu Arosvi SP300. Di sini ada tipenya. SP300. Ups and downs just like every different season, y'all. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though I always gotta fight night from the demons, y'all. Negative thoughts are poison, me, uh. Head full of flaws, so here come the clouds uh. They'll never stop unless I can swipe All the bad for the good in my head when I'm lost uh. yeah, So I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken, I got patience One day at a time Sebenarnya helm ini udah keluar dari lama sih udah dari 2021 sekitar bulan November kalau nggak salah. Dan helm ini tuh yang dipakai sama Pak Jokowi Dodo, Presiden RI Republik Indonesia. Itu dipakai pas acara tes perdana sirkuit Mandalika kemarin. Jadi helm ini yang dipakai kan Pak Jokowi pakai helm Halfest tuh RSV. Nah, ini dia helmnya. Sekarang kita review langsung helmnya. Oke, jadi untuk yang ada di sini itu RSV SV 300 yang motif karbon, jadi ini dia ini motif karbon, kelihatan gak sih? ke kepantau apa? kepantul cahaya lampu. Jadi ini dia ini yang motif karbon. Untuk RSV SV 300 sendiri itu ada berapa warna ya? tiga empat berapa gitu? pokoknya ada warna hitam glossy, hitam doff, blue doff, terus karbon, putih sama satu lagi warna apa gitu kalau misalnya. dan ini yang versi tertingginya yaitu yang versi karbon untuk modelnya cakep ya modelnya udah kelihatan sih model-model helm kekinian ya kan udah dilengkapi spoiler belakang ini jadi ya kalau helem -helem sekarang tuh pasti identik dengan spoiler ini dia kalau nggak ada spoiler kata orang nggak cakep gitu cuma ya emang-emang bener sih tanpa spoiler kurang cakep jadi untuk untuk yang ini tuh dia hanya motifnya aja yang karbon Nih, jadi motifnya aja yang karbon. Kalau untuk bahannya, dia bukan karbon asli, ABS, plastik ABS. Karena emang tipenya karbon, cuma bahannya bukan karbon asli, dia yang karbon itu cuma motifnya aja. Kalau untuk bahannya, dia plastik ABS. Seneng sama modelnya, anjir, cakep! Apalagi motifnya karbon, ya kan? Senengnya RSVS V300 ini tuh, dia fiturnya lengkap, terus ringan, bobotnya ringan. Ini dia. Jadi dia ada fiturnya tuh double visor. Nih. Jadi ada double visor ya. Ini ada di samping untuk ceklekan apa double visor ya Jadi buat kalian yang nyari half face tapi udah dengan <coughs> double visor, jadi nggak perlu ganti visor, visor apa darknya lagi biar nggak terlalu silau. Kalian bisa milih SP 300 karena dari segi bobot dia lebih ringan. Padahal dia itu pakai double visor, tapi bobotnya ringan, cuma sekitar 1,4 kilo gitu. Gimana lagi coba, helm harga itu jelas ribuan, udah motif karbon, udah double visor, bobot ringan. Jadi kalau helm tuh bobot ringan tuh, enaknya di kalau dipakai lama atau dipakai perjalanan jauh, nggak bikin leher pegel gitu. Makanya senang pakai helm ini, pernah nyoba dulu punya teman, dipakai perjalanan jauh tuh nyaman, leher apa ya? Nggak capek lah karena... Mikol helm yang berat ya, karena percuma juga kalau helm ganteng. Kelihatannya looknya ganteng, tapi kalau bobotnya berat dipakai buat perjalanan jauh, touring juga leher pegel. Tuh. Kita lihat dulu, ini bagian ininya ada kalau di bagian atasnya, dia ada ventilasi udaranya. Ini satu dua, kalau di bagian belakang nggak ada, dia cuma ada spoiler aja. Logo RSV ini udah SNI, SNI dan DOT ini dia, kalau untuk slot intercom, dia ada kayaknya. Oh ya. jadi untuk sp 300 ini udah ada slot intercomnya juga di bagian sini. Ini ditutupin pakai busa, ada seperti so, coba bisa dicabut nih. Ada susah, nanti aja lah kalau kita udah beli intercom. Soalnya saya juga jarang pakai intercom karena ya seringan solo riding. <laughs> jadi, ini dia, ini sp 300 karbon, <coughs> size-nya untuk size-nya ini M nih ada warnanya M untuk size nya kenapa milih warna e, AF <laughs> kenapa milih warna M? kenapa milih size M karena jujur kalau untuk saya size, size aslinya itu L cuma karena kalau untuk helm kan dia di, kalau dipakai lama-kelamaan kan busa pipinya ini dia busa pipinya ini kan lama-kelamaan lama dia bisa apa ya kempes kan jadi kalau ngambil ukuran L mungkin dipakai lama-kelamaan kalau busanya udah kempes jadinya helm Telonggar makanya ngambil yang M biar kalau untuk waktu yang lama misalnya pipi busa pipinya udah kendor udah misalnya busa pipinya udah kempes dia nggak terlalu longgar lah di kepala makanya ngambil ngambil M jadi kayak gitulah kalau kalau saya kalau saya size L berarti ngambil di bawahnya M size XL berarti ngambil ngambilnya di bawah yang L gitu biar kalau dipakai lama tuh nyaman gitu kalau misalnya busanya udah kempes dan ini untuk Pfizer Dark nya ini untuk visor ini visor dark aduh-aduh jatuh kenapa pakai visor dark lagi karena ya pengen nyari look-nya aja kalau pakai visor dark visor dark dia look-nya lebih garang gitu lebih ya lebih sangar lah karena warnanya, warnanya kan hitam kenapa nggak yang silver atau chromato iridium kayak gitu lebih terlalu mencolok sih lebih senang dark jadi biarnya nyatu sama warna helmnya terus ini untuk apa spoiler tambahannya untuk dua ini tuh dia dijual terpisah jadi enggak satu paket sama helmnya cuma ini tadi dimasukin satu ke dalam dus kalau untuk spoiler tambahannya itu kisaran 139.000 140.000 kalau untuk visor darknya ini ini visornya Ori Ori dari RSV itu harganya 190 sampai 200000 ribuan lah, tergantung toko jadi untuk visornya ini Ori bawaan RSV bukan bawaan RSV maksudnya Ori buatan RSV kalau spoilernya ini bukan ori RSV ini kayak aftermarket gitulah. Karena pernah ngelihat tampilannya kalau pakai visor sama ini tuh jadi garang gitu. Jadi pengen nyoba. Oke jadi sekarang kita pasang ininya dulu. Apa tadi visor sama spoilernya. Ini dia kita pasang ini dia dulu. Karena dari kemarin tuh udah gatal pengen masang ini. Cuma ah nanti dulu lah kata saya mah mending pas bikin video aja gitu. Jadi sekarang kita pasang aja dulu untuk Pemasangannya gampang sih Kayak biasa Cuma kita bismillah Takutnya Salah masang di bagian visor Patar Bismillah aja pokoknya Kita pasang dulu ini Nanti kalau udah beda pasang baru kita Liatin tampilannya kayak gimana sih Kalau pakai visor sama Spoiler ini Visor dark sama tambahan spoiler lagi Untuk spoilernya ini warnanya smoke Kita pasang dulu nah jadi seperti ini tampilannya kalau udah kepasang spoiler sama visor darknya tadi lumayan susah sih pasang visornya so soalnya baru pertama kali masang visor kayak gini <laughs> biasanya masang di tukang helm aja takut patah aja sih nah, takut pengaitnya patah makanya ke tukang helm cuma karena ini kebutuhan video nanti kalau misalnya dipasang duluan di tukang helm nggak bisa direview bagusnya pasang pas di direview jadi ini tampilannya ini visornya pakai dark ini original RSV untuk untuk visornya kalau untuk spoilernya ini warna smoke, smoke, smoke, <laughs> smoke, tapi aftermarket, bukan original dari RSV. Harga 700 ribuan, udah dapat motif karbon, daripada kita karbon celup sendiri ya kan, habis berapa gitu. Pokoknya ini mau udah paket gantengnya, visor dark sama spoiler. Sebenarnya ada jual bundlingnya juga sih, cuma kalau untuk bundlingnya nggak tahu berapa, kalau untuk tambahan sama visor sama spoiler, karena ini juga beli sendiri. Visornya, spoilernya beli 140 ribu visor dark nya itu yang ori rsv 195.000 sampai 200.000an ini kalau ditambah intercom di sebelah sini bah, udah paket ganteng pisan ini. cuma nanti kita beli helmnya dulu intercomnya nah helmnya dulu intercomnya mah nanti aja kalau ada duit ini untuk naik visor jadi kalau untuk rsv SP 300 ini kalau misalnya kita ganti visor dark kayak gini kita nggak perlu ganti ratchet kayak gini kan kalau misalnya untuk tipe halves yang lain tuh kayak misalnya kayak T Kyoto atau Galaxy kayak gitu kalau kita ganti visor-visor aftermarket kayak gini kan kita harus ganti sama ratchetnya. tapi nggak tahu sih kalau visornya Ori bawa apa Ori KYT gitu ganti ratchet atau enggak pokoknya setahu saya maka harus ganti sama nih. kalau ini nggak perlu tinggal kita beli aja visornya jadi nggak perlu bongkar-bongkar racet lagi, karena racetnya untuk kaca bening sama kaca dak ininya sama. Ini racetnya di sebelah kiri. Untuk motif racetnya ini motif-motif kasar gitu kayak apa sih dibilang ya motif-motif karbon juga. Lah. Oke sekarang kita langsung aja coba pakainya. Kita buka dulu. Sebelumnya dibuka dulu ininya cuk dicabut. Nah ini, ini mah buku manual. Ini buku petunjuk enggak terlalu penting karena orang Indonesia jarang membaca <tuh> Nah jadi ini dia untuk bagian talinya ini pengikatnya ini dia udah pakai tipe DD ring jadi bukan yang tipe biasa ini yang tipe DD ring yang biasa dipakai buat helm-helm full face lah jadi lebih ganteng aja kalau pakai DD ring kita coba pakai cukup awas jatuh lecet aja aja jadi ini dia kalau udah dipakai tampilannya kayak gini kelihatan cakep nih bagian bagian samping bagian depan ganteng gak? ganteng gak? ganteng lah ya kan udah mah paket ganteng helm murah ganteng ringan duduk aduh, aduh, nyangkut ke cemetain diterungkap lagi dipakai Pak Presiden nih Pak Presiden aja pakai RSV ya kan? RSV SP 300 Oke okay, jadi ini helm ini bakal saya pakai buat harian buat daily lah buat kalau nggak ngevlog kayak gitu karena jujur kalau full face buat harian juga rasanya ngap ngap terus panas jadi kalau buat harian mending pakai half face pakai full face mah kalau misalnya mau ngonten doang sih kayak misalnya mau kemana ngevlog kayak gitu baru pakai full face. sekarang kan kalau half face nggak bisa pasang gopro kan mau pasang di mana pasang di samping keliatan jelek. kalau half full face kan di depan. jadi ini helm daily buat harian. ya meskipun buat helm harian tapi harus ganteng juga ya kan. jadi kalau misalnya tiba-tiba kemana gitu ya kan san Mori atau gitu san Mori tapi lagi males ngonten pakai ini ya kan jadi pas kalau kena foto tuh cakep pokoknya beda sendiri lah tampilannya kalau RSV itu dia modelnya anti mainstream jadi beda dari yang lain meskipun beda dari yang lain dia tetap ganteng tuh paket ganteng RSV SV300 jadi kalau untuk yang biasa tuh harganya 600 ribuan yang kalau untuk yang karbon motif karbon kayak gini tuh ya Lisi 100 ribuan lah 715 700 sampai 750 ribu lah Tergantung toko Oke Apalagi yang mau direview Itu doang sih Bahannya ABS Motifnya karbon Ini bukan bahan karbon asli ya Meskipun dia tipenya karbon Tapi bukan berarti bahannya karbon Karena untuk harga 700 ribuan pakai bahan karbon Gak mungkin lah Karena kalau untuk sekelas helm Yang bahannya karbon tuh Pasti harganya tuh di atas 1 juta 2 jutaan lah Pokoknya di atas gitu nggak mungkin harga bah bahannya karbon asli Harganya di bawah 1 juta Oke untuk bahannya ABS Terus harganya 700 ribuan Untuk yang tipe karbon Terus Untuk aksesorisnya ini ada visor dark Ini harganya lima ribu sampai 200 ribuan Ori RSV tergantung toko Terus untuk tambahan spoilernya Ini puluh ribu Paket ganteng pokoknya Tapi tergantung Selera juga sih, kalau misalnya udah suka pakai double visor bawaannya ya pakai kaca bening aja. Karena ini kan udah double visor kan. Ini kan udah double visor. Jadi kalau emang ah udah double visor ngapain ganti visor ya udah terserah sesuai selera juga. Kalau saya emang nyari looknya doang. Karena dia pakai, karena kalau pakai visor dark kayak gini dia warnanya jadi nyatu sama helm. Apalagi spoilernya smoke kan, jadi le warnanya lebih cakep lah, jadi lebih cakep tampilannya. Buat kalian yang mau beli, kalian bisa langsung aja ke official store nya RSV Nanti link Tokopedia nya sama saya ditaruh di bawah, di deskripsi video Jadi untuk link pembeliannya pembeliannya bisa kalian cek aja di bawah, di deskripsi video Oke jadi mungkin sekian dulu untuk video hari ini Karena ya mau review apa lagi, karena untuk pengetahuan tentang helm saya nggak banyak Ya cuma sekedar tahu bahannya doang, bahannya kayak gitu udah Kalau untuk pengetahuan sampai ke dalam busa-busanya mah nggak, nggak angkat tangan saya Soalnya nggak terlalu memaham Oke okay, Jadi tunggu untuk video-video selanjutnya See you next video